halo semuanya, kabar, semoga dan sehat. tentang tempat-tempat wisata yang mungkin bisa memberikan bagi kalian semua kunjungi kenapa di zaman sekarang liburan bukan hanya sebagai sampingan saja, melainkan orang yang bagi akan hobi akan menjadikan liburan dan pergian masa pencarian itu menyebabkan banyak tempat wisata dibuka dan mulai berkembangkan di Indonesia. tempat saat kalian liburan. Tempat wisata yang pertama namanya Bukit Salero. Tempat wisata berikutnya adalah air terjun Buloh. Untuk tempat wisata yang satu ini menyuguhkan keindahan alam berupa air terjun. Tempat ini juga memiliki keunikan yaitu memiliki tujuh tingkat yang berupa puncakan. Selain tumbuhan dan pohon di sampingnya juga menambahkan keindahan dari tempat ini. Ketika mengunjungi, pengunjung mengunjungi dan memasuki tempat wisata ini kita akan merasakan keindahan alamnya yang masih lembap. Udara di sekitar air terjun juga akan terasa segar dan bersih. Bagi seorang yang ingin menghilangkan yang selanjutnya yang tidak kalah cantik adalah air terjun dalam layar air terjun yang dinyawi juga sangat eksotis saya juga digunakan untuk selfie dan digunakan sama keluarga dan teman air terjun ini memiliki kolam yang dapat digunakan pengunjung untuk senang-senang air yang jernih dan suka. Air Terjun Gunung Nyawe terletak di Desa Talang Sejumput Dan bagi Anda yang ingin berlibur ke Sumatera Selatan Jangan lupa mengunjungi air terjun Gunung Nyawe Yang bisa membuat Anda sekejap melupakan masalah Anda Karena keindahannya yang masih natural dan masih bersih Dari tangan-tangan manusia yang jahil Berikutnya Air Terjun Duguk Jadi berbagai air terjun yang ber, berada di Sumatera Selatan, air terjun duduk inilah yang terbilang unik Karena airnya tidak jatuh dari atas ke bawah, melainkan airnya mengalir melalui dinding lingkungan tebing. Para wisatawan yang menikmati air terjun ini dengan duduk-duduk di atasnya Sambil menikmati suasana yang sejuk dan melepaskan beban pekerjaan yang sementara waktu dan yang berbeda. Air terjun tidak kalah eksotisnya dengan air terjun yang ada di kawasan Lahat. Anda tidak perlu pergi keluar negeri hanya untuk menikmati air terjun. Indonesia masih memiliki banyak air terjun yang belum terjamah oleh manusia dan masih terbilang asri dan natural. Salah satunya air terjun yang ada di kawasan Lahat Berikutnya air terjun panjang dikatakan air terjun panjang karena memang airnya ini berukuran panjang sekitar 50 meter di bawahnya terdapat kolam yang luas yang digunakan untuk mandi atau bersantai pemandangan alam sekitarnya yang membuat mata bercecer kembali akhirnya air terjun ini merupakan air terjun yang terpanjang daripada air terjun yang lainnya di anda ke air terjun ini jangan heran Anda bertemu dengan hewan-hewan yang ada di sana Karena hutan yang ada di sekitar air terjun Menjadi tempat bagi flora dan fauna hidup dan berkembang biak di sana Tempat ini masih menjadi tempat natural yang belum terjamah oleh tangan manusia yang tidak bertanggung jawab jadi jika anda berkunjung ke sini sangat disarankan untuk menjaga Kemudian agrowisata Tanjung Sakti. Jika anda bosan dengan air terjun yang ada di tengah hutan, ada suatu air terjun yang ada di pinggiran kota Wisata Tanjung Sakti. Lokasi di taman ini terletak di desa Sindang panjang Nanjung Sakti. Tempat wisata ini merupakan tempat wisata yang masih baru dilakoni dengan berbagai fasilitas yang Tengah Wisata Nanjung Sakti dibuat dengan struktur milenial, dimana para wisatawan yang berkunjung ke tempat ini bisa selfie dan foto dengan keluarga atau Tempat agrowisata ini dibuat juga air terjun mini Yang bisa digunakan untuk bermain oleh para pengunjung yang berdatangan Mereka bisa bersenang-senang tempat yang indah ini Selain itu agrowisata tanik saktif tidak membuang sisi alaminya Sipun berbeda Berada di dekat dengan kota, tempat ini dibuat senatural mungkin hingga mirip dengan aslinya. Jadi mirip seperti air tune yang terdapat di tengah hutan. Bahkan nah, kan pengunjung tidak ditarik uang untuk memasuki area tempat ini karena tempat ini gratis buat siapa saja yang ingin. Di dekat yang berikutnya jembatan gantung pasar batu selain batu. air terjun dan bukit bila juga memiliki tempat wisata berbagai jembatan bahkan jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di daerahnya dengan orang juga masih menggunakan untuk aktivitas keseharian Sambil bisa asik mengambil gambar, kemudian bisa menikmati pemandangan yang bawah. Nah, yang merupakan sungai, air yang menarik pun juga jernih, bisa lain dengan pohon. Pokoknya masih rindu. Selanjutnya, air terjun Maung. Air terjun Maung, atau bisa juga disebut Curug Maung ini juga tak kalah indah dari agung-agung yang kita sebelumnya Hal itulah yang menyebabkan banyak orang yang tertarik mengunjunginya Tempat ini memiliki keunikan dengan tinggi sekitar 80 meter di atas air Serta kelestarian alamnya yang masih terjaga Meskipun sudah dibuka sebagai tempat wisata. Air yang mengalir pun masih sangat benih, bersih dan jernih. Yang selanjutnya atau yang terakhir, air terjun Haman. Air terjun ini memiliki ketinggian tidak tinggi jika diukur dari dasar air, sehingga pengunjung aman. medan yang dilalui untuk sampai pada tujuan tidak sulit dan kemarin. itulah sebagian mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadikan rekomendasi buat kalian saudara-saudara semuanya kalau mau berkunjung ke Sumatera Selatan ke Buwatin Lahat bisa mampir ke tempat wisata tersebut Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh